sebutan Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah kabar sebelumnya para sahabat, yang membuat kita bahagia dari kakak Bilar yang mengunggah sebuah postingan tadi sore di gas pribadi miliknya postingan foto di LLCV yang sedang duduk santai sambil memegang dagu Masya Allah cantiknya idola kita ini mudah-mudahan bumi cantik ini sang kejora kita selalu diberikan kesehatan amin ya robbal alamin dan berikutnya kita lihat juga persahabat ya diunggang kakak pilas sebelumnya juga ini gasrek banget dua gasrek bersama Lesti kejora ini ada ada aja tingkah laku yang dilakukan oleh keduanya Selalu membuat kita ketawa bahagia persahabat ya, Kakak Bila ini lagi ngeleponin dari Lesti Kejora Dan tentu yang ditelepon ada di sampingnya persahabat ya, Ini luar biasa cute yang kita dapatkan Yang kita lihat dari seorang Rizky Bilar maupun Lesti Kejora di situ ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh kakak Bilar Lucu nggak lucu ketawa please katanya tuh Wow Memang <laughs> luar biasa banget di dalam Kita memang beda banget dari yang lain Selalu ada aja tingkah laku yang membuat kita bahagia Banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan Ada Ustaz Suki Al-Muguri juga berkomentar bagi mengatakan lucu kata Ustaz Suki Masya Allah luar biasa banget ya akhirnya Ustadz juga angkat bicara nih di postingan Kakak bilang dan berikutnya juga ada sebuah komentar lain diberikan dari akun Lesti Bilar Anis Korlanslar anggap ingin ketawa sebenarnya tapi nanti gak dikasih vitamin sama Papa Rizky Bilar aduh cute banget persahabat ya mudah-mudahan saja vitamin selalu diberikan dari idola kesayangan kita ada komentar lain dari akun virus leslah oh, sahabat yang mengatakan sederhana itu ya bahagia Masya Allah sehat-sehat ya kalian Papa Bilar, Bunda, Dede, Baby Mudah-mudahan selalu sehat semuanya Amin ya robbal alamin. Luar biasa persahabat dia ya, Dukungan banyak sekali Support tetap kompak dari fans sejati Mudah-mudahan selalu solid Selalu mendukung yang terbaik Untuk adalah kesayangan kita Berikutnya para sahabat, jangan sampai lupa di sini kita mendapatkan info dari Ibu Harsiwiah Pada akunis tangga pribadi miliknya Menginfokan kembali siap-siap Sebentar lagi kita akan menyaksikan malam nominasi Indonesian dan World 2021 Pertama ya, fantastis nih Paya penghargaan yang kita tunggu Mudah-mudahan bisa dibawa pulang oleh idola kita ada kalimat kelasan panjang, info yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad, siap-siap sebentar lagi malam nominasi Indonesian Roundup Award 2021 akan segera digelar pada Jumat 29 Oktober 2021 sebelum nanti malam puncak di bulan Desember.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 Sesudah itu dalam satu bulan silahkan seluruh sahabat vote Siapa yang dipilih dan akan diumumkan nanti Pemenangnya di bulan Desember dalam malam puncak Indonesia Dan 2021 Persahabat ya tentu tanggal 29 nanti hari Jumat Persahabat ya akan digelar acara malam nominasi Indonesia Dan World 2021 mudah-mudahan dari Alasri bisa masuk di semua kategori dan bisa membawa penghargaan dalam acara tersebut kita doakan persahabat ya setelah masuk nominasi kita wajib untuk memvoting tentu tunjukkan kekompakan dan kebarbaran kita untuk selalu mendukung karya-karya dari idola kita berikutnya kita lihat juga sebuah unggahan persahabat ya dari Agunsa Berutin Ansekorleslar yang mengunggah sebuah postingan atauul Ka Karim, ini adalah salah satu sahabat Leslie dan Bilal, menyampaikan ketika diwawancara di acara Intense soal sosok Rizky Bilal dan Leslie kecuali sahabat yang selalu membuat kita bangga. Yang mana kal Ka Karim ini menyampaikan sahabat ya untuk kemesraan Leslie dan Bilal di Turki. Itu tidak apa-apa, mereka tentunya sudah menjadi suami istri Jangan sampai berpikiran kemana-mana Itulah yang disampaikan oleh atang al Luar biasa bersahabatnya, Masya Allah Tentunya kita harus berterima kasih jogel Sama salah satu sahabat kekambilan ini Yang selalu mensupport yang selalu mendukung hubungan idola kesayangan kita untuk selanjutnya, masih dari akun Instagram yang sama Kita lihat persahabatnya yang memposting sebuah postingan IGS-nya Kak Zensi Persahabat, dia memang luar biasa juga nih <laughs> Ini ada-ada persahabat ya Tentu komentar Kak Zensi terhadap postingan foto di Relasi Kejora Ini masuk berita persahabat ya Gara-gara komenan kurang faedah di postingan ini Kata Kak Zensi Next masuk berita guys semoga mamaku bangga kata Renzi aduh cute banget persahabat ya kita lihat beritanya Renzi Zuardi mendadak singgung soal pemutih di foto lesti kejora ada apa tuh persahabat itu beritanya aduh cute banget ya <tuh> masuk berita gara-gara kayak gini doang persahabat ya sama mas Jenzi mudah-mudahan saja tentunya semuanya selalu berkah berkah amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya juga kita lihat persahabat keunggahan Kak Beni ya A.Beni mengunggah unggah sebuah postingan bersama A.Beni juga nih Wow, dua Beni nih tentunya semakin akrab Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia terus Untuk keluarga besar dari Lesti dan Bilar Kalimat caption pun dituliskan dalam postingan tersebut Dibinjai kok gelap ya katanya tuh, duh, kan gelap pakai kacamata. <laughs> Emang luar biasa banget nih dua Benny. Mudah-mudah selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan. Dan untuk berikutnya juga persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan yang tentunya membuat kita semakin bangga tuh kakak Birla selalu tampil kece, selalu tampil. Keren persahabat ya, apalagi outfit yang dipakai selalu luar biasa, kerennya persahabat ya, selalu seperti Opa Korea, Masya Allah, dan mudah selalu sehat, selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan oleh Lesti maupun Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan, vitamin bahagia langsung dari dolar kita. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini Inilah informasi ini malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.